Aku, ketanya padaku Saatku membutuhkan Akan kehangatanku Dan lelah langkahku ku kini datang ke tempat dirimu berada karena kau telah berjanji akan temui aku di tempat ini genggam setia ber Kumu di sini, meski ku tak kunjung datang Kepada ku, kau nyanyi yang tak kau buat Dan kamu pun ingkali, ku kan tetap selalu Menunggu, kecil hatiranmu Telah langkahku ku Datang ke tempat dirimu berada Karena kau telah berjanji Akan temui aku Di tempat ini ku kan selalu setia Menunggumu di sini, meskipun tak kunjung datang ke janji dan telah kamu buat, dan, dan kamu pun enggan. Bukan tentang menunggu, akan kehadiranmu. Thanks buat Yong. Karena saya janji janji yang semua Wuh! pernah ucapkan padaku. Kalau lo nggak pernah mendapat janji janganlah pernah kau berjanji, oke? Okay? Karena itu janji adalah utaman, oke? ini saya mau oh, nahan sekalian, nggak mau jangan gitu dong. Ah. Kita kan manusia, oke? Okay? Atau doanya? Semua baga, ya kita bukan artis sih, tapi cuman hiburan, hiburan. Nah. apa kayak gini nama EXO lagu ini gue cipta buat lo yang sakit hati yang pernah ngerasain apa yang gue rasa ya okay. mirong dulu aku juga sama sakit, sakit, sakit, sakit